Baik, teman-teman, kita mulai aja ya. Selamat siang semuanya. Kita akan buka kelasnya dalam doa. Mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami hadir di Zoom Meeting untuk praktikum web dasar, biar memberkati kami. Pertemuan kami hari ini, apa yang kami diskusikan dan kerjakan boleh memuliakan namamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pertemuan ini hanya di dalam lantai Kristus. halia. Amin. Ya. Teman-teman, silahkan boleh menyalakan kameranya agar kita bisa dokumentasikan pertemuan kita hari ini ya. Ya, silahkan lihat ke kameranya. Senyum, baik, tarik, tidak apa-apa. 3, 2, 1. Pertemuan 7. Nih, saya buka air height-nya. Waktu pengisiannya sampai jam 1, teman-teman. Jadi sekitar 20 menitan lagi akan ditutup. Ada di bagian paling bawah, terlihat nggak? Teman-teman, sekarang saya udah show sih. Ada tulisan: "Mohon teman-teman mahasiswa kelas A mengisi formulir ini." Adakah teman-teman ada? C, nah, Silakan teman-teman isi beberapa menit. Diisinya pribadi ya, teman-teman sendiri-sendiri, berdasarkan uh, mungkin diskusi atau kemarin janjian ngobrolnya dengan teman-teman satu kelompok. Jadi silahkan dijawab. Kalau ada yang pakai urayan berarti kata-kata sendiri. Itu aja. Nanti saya akan tarik jawabannya dari situ ya. Biar kita tahu gimana nih persiapan untuk teman-teman UTS. Baik. Kalau begitu saya akan tutup meetingnya teman-teman. Saya tunggu hasilnya. Dan prosesnya kalau ada yang perlu diskusikan. Jangan sungkan untuk kontak ya. Itu aja paling untuk hari ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di UTS ya.